Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk mengalih perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita kegap pertama persahabat Ya ada unggahan spesial banget nih Ini adalah momen ketika Rizky Bilan Les dikejara foto bareng dengan groomsmen dan bridesmaids persahabat yang luar biasa, tentunya di dari mereka sungguh bahagia persahabat ya. Doakan selalu untuk keluarga kita, mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Berikutnya ada unggahan so sweet banget persahabat ya, dari Rizky Villa dan Leslie Jora. Akhirnya yang udah tunangan, tentunya makannya sepiring berdua persahabat ya, aduh so sweet banget nih. Tentunya akhirnya kita mendapatkan cidukan vitamin manca dan bahagia langsung dari idola kesayangan kita Kita lihat persahabat ya mereka tentunya suap-suapan Aduh luar biasa banget persahabat ya Masya Allah Calon pengantin tentunya akhirnya kita diberikan kebahagiaan langsung persahabat ya Doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar, berikutnya bersahabat ya. Ini momen spesial juga nih, tentunya selalu digandeng bersahabat ya. Aduh, cie-cie! Pastinya kita semua baper abis bersahabat ya, melihat kemesraan, keromantisan dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Bersahabat, mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia selanjutnya dari idola kesayangan kita. Tunggu saja info dan kabar terbarunya. Gidil informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.